GBP US dibulis, cari sinyal valid. Secara umum, bias harian pergerakan GBPUS di terlihat masih berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 09 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.36284. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212983101. Sekali lagi 081